Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi gini saya panggil di sini panggil ketua DPD Jawa Barat karena yang dekat dengan saya di sini kan siap jadi setelah saya timbang-timbang dan beberapa anak-anak saya lihat ini kan peta banyak terber, ada beberapa terbentuk di wilayah yang baru-baru ini tapi dia kayak, kayak kehilangan induk Hmm. Ya seperti yang saya temukan tadi malam itu Yang batalion di Leudien, Leudien. Saya tanya Kutuamu di DPC atau resumenya siapa? Tidak tahu <laughs> Nah ini kan banyak Nah setelah saya timbang-timbang Kita sudah 7 tahun ya Kita hmm. sudah 7 tahun Dalam bentuk komunitas dan sudah berbagai cerita kita lewati Ya termasuk pembuatan banyak produk-produk dulu Nah mungkin sudah tiba saatnya ini saya pikirkan untuk Dilegalkan seperti emas Jadi biar rapi strukturalnya Ya kan Dan Kedepan kalau ada kesempatan Ya tetap kita berbasis warung sementara warung-warung yang kayak ketua dpd buat itu unit usaha, gitu-gitu aja dulu. Yang ya. penting doktrinnya belanja di warung yang kita buat sendiri, ya. belanja di saudara kita sendiri di peta yang uh, dia jual kebutuhan kita gitu ya. ya. Nah, tolong sampaikan di jajaran Jawa Barat. Nah, itu yang pertamanya alasan saya yang pertama adalah Uh, biar tersusun rapi, terkurangnya jadi tidak ada lagi yang kehilangan induk. Hmm. Yang kedua, uh, kalau kita menjadi ormas itu mudah, mudah koordinasi, hmm. ya mudah koordinasi lintas, ya khususnya kepada pemerintah. Ya. Karena saya berharap ke depan peta ini bisa juga menjadi informan atau agent informan di desa-desa untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Ya, makanya, kalau doktrin saya dulu itu setiap ada peta di desa atau di kelurahan itu harus punya nomor wa nya babinsa dan babinkamtimas ya tni polri. Mm. jadi kalau ada kejadian-kejadian yang mau nanjol, ya seperti ada permasalahan di permasalahan hukum di desa itu bisa langsung buat oh, laporan pendahuluan mm. apalagi sekarang kita ya harus dan wah, harus kita ikut dalamnya yaitu memerangi narkoba gitu. jadi jangan sampai malah rambut peta yang ikut narkoba bahwa itu di luar tanggung jawab saya itu. Saya <tuh> sudah 7 tahun dan banyak sekali anggota otak yang tersebar di berbagai ormas. Ya, bahkan saya lihat beberapa kader inti kita masuk ke hampir semua partai politik yang ada. Ya, karena kita selama ini berbasis komunitas. akhirnya mereka banyak yang masuk ke ormas-ormas yang lainnya dari pengalaman. Ya. Nah insya Allah setelah kita jadikan ini ormas Ya tetap Perjuangan kita adalah Pasal 33 UD 45 Di bidang ekonomi Ya mudah-mudahan dengan adanya nanti legalitasnya Mudah koordinasi dengan pemerintah Di wilayah masing-masing Contoh kita mau buat produk Ya kan Mungkin kekurangan Ada kekurangan biaya Atau mungkin kekurangan dukungan Support yang lain Nah itu bisa koordinasi dengan Pemerintah setempat tempat ya di kayak gitu. Nah, yang penting secara keormasan tetap kita masih uh, bertahan bahwa peta ya secara seragam peta ini tidak boleh ikut politik praktis. Ya, kalau mau ikut politik praktis itu perorangan. Nah, itu masih berlaku nanti kita buatannya tanya di RT nanti yang saya lihat ini kan tadi malam itu tempatnya di barku saya kaget juga di itu di bilang itu ada kota peta yang ngawal saya tuh peta mana? Tanya dari yang tuh kan tidak terdeteksi kan apalagi yang di pemijahan itu, dimana, itu? Yang di mana itu? Jam datang itu? Iya itu ya pemisahan kayak yang ada di tuh pemisahan yang dulu petas itu tuh, hmm. nah, mungkin karena tidak ber, tidak seperti ormas lainnya, akhirnya mereka nyebar masuk ormas-ormas ormas lain kan. <laughs> Coba mungkin dikasih legalitasnya dia, mungkin dia udah punya markas kali ya. Hmm. Kalau mentah, LPP. Ya? LPP, juga, nanti kan? LPP. Hmm. Iya. Jadi satu jadi semua lah ya. Semua masuk di wilayah masing-masing. Jadi kalau yang anak muda ya, jadi karena ada satgasnya. Propatria. Ah, ya propatria. Yang anak, -anak muda yang yang masih banyak gerakannya itu. Iya. Sudah berapa menit nih? Ya ini ya, jadi ini saudara-saudaraku anggota komunitas PETA yang ada di Indonesia maupun di luar negeri jadi setelah saya timbang-timbang setelah 7 tahun perjalanan kita bersama karena banyaknya kevakuman di hampir seluruh Indonesia ini karena kesibukan dan kita bergerak bukan seperti ormas sehingga saya tahu di antara kalian Eh, banyak yang masuk ke ormas ormas lain untuk cari eh, persaudaraan ya mencari teman mencari pengalaman. Nah, insyaallah peta kita juga saya sudah uh, ya mudah-mudahan ada rezekinya ada rezeki. Ya, saya akan membuat akte notarisnya sehingga SK akan uh, diberlakukan selama ini kita kan komunitas. Tetapi mungkin ya kita akan ikut bela negara yang bisa dipayar, ikut bela negara ikut latihan-latihan kayak -latihan, bila negara seperti itu ya itu mas gimana ya, saran saran uh, peta bagus untuk menjadi ormas Ya, karena sudah berpengalaman selama untuk Peta Jabar sudah enam tahun mengikuti yes. induknya Peta Babes Peta yang sudah 7 tahun. Oh, oh, dan, ya kok tahun ya? Enam tahun. Oh ya. Yeah. Jadi uh, setelah banyak terlibat di berbagai uh, agenda agenda termasuk uh, pembagian uh, apa namanya? Bantuan-bantuan kemanusiaan yang berada di wilayah-wilayah di Jawa Barat tuh pengalaman bahwa uh, setelah terjadinya bencana alam itu relawan-relawan kita juga terpenjar kembali gitu kan. Hmm. Aha, jadi uh, bagus sekali bila mana uh, kalau perlu atau untuk dibentuk uh, legalitasnya. Gitu. Hmm. Akan tetapi setelah menjadi ormas nanti e, tentang kalau pengurusan itu ada masanya atau memang? Seperti? Ada, ya. tetap ada masanya yeah. seperti yang umum. Mm -hmm. Jadi, uh, per lima tahun ya. Umumnya kan per lima tahun. Per lima tahun Ya, betul ya? Yeah. Ya, mungkin kita buat yang unik. Mm -hmm. Per lima setengah tahun kah? Empat setengah tahun kah? Atau tujuh setengah tahun? Kata, kata kepala desa, sembilan tahun. Oh, Desa. <laughs> 9 tahun 9 kalau bisa 10 tahun sekalian Satu periode 10 tahun Dua ah. periode 10 tahun so, yang saya lihat ya ah. kalau pegang tiang baik kutua umum kutua DPD, kutua DPC kalau semakin besar terkadang yang saya lihat yang pernah saya tahu itu ada yang buntung-buntung ya, terjadi yang banyak kericuhan akhirnya Uh, pengurus hmm. ini kurang maksimal bekerja, hmm, waktunya sempit. Nah kita hajar aja pos 10 tahun. Satu periode. Ah, satu periode. <tuh> ya kan? Ya, Biar arti. maksimal bekerja, jangan sampai ya. baru diangkat jadi ketua. Di setahun tahun dua tahun, nah tiga tahun sudah mulai kampanye rebutan ketua kan? Ya gitu banyak sepuluh tahun sepuluh tahun satu periode nya, jangan oh. <laughs> tahun ya. udah mantap berarti ya, mantap. dua periode udah mantap benar. dengan Tidak harapan dewasa ini, tua itu cukup matang, gitu. matang dia, nasukul-sukul dalam sepuluh tahun pimpinannya itu, suatu saat ada yang mau masuk politik, ya, entah itu caleg, entah bupati, entah apa, nah, nah baru lah diganti, sudah penuh kesiapannya ya kan ya. baru pergantian kayaknya ya. kalau udah apa perlu pergantian ya kalau udah masuk caleg perlu kali ya perlu ya. Ya. ya karena saya yakin saya karena di peta kan ada kaderan untuk politik kan yang mau masuk politik iya mungkin ya. walaupun kita secara ormas tidak politik praktis tapi kan kader-kader kita kan punya potensi yang punya potensi kan ah kan, so, dorong kayak pemuda Pancasila kok oh semakin besar kok pemuda Pancasila terus itu yang saya lihat ya sekarang orang-orang pemuda banyak orang-orang yang jadi pejabat apalagi ya uh, bangser probangser kan di BNU ya benu nya udah tua dah udah lama sekali dan jumlahnya banyak, Muhammadiyah. nah kita juga bergerak saja kita kan di bidang ekonominya yang kita lebih ke ini Ormas kita lebih banyak di ekonominya dan informan oh. ya sambil jalan sepatah kita bisa IT ya dalamnya IT bergerak di intelijen media media intelijen semua untuk kepentingan oh, bangsa dan negara nah gitu. Jadi saya akan nano Biasanya orang bilang Jangan jadikan ormas untuk cari makan kan gitu Rata-rata gitu Jangan jadikan organisasi tanpa cari makan kan Kita balik Satu-satunya ormas di Indonesia Atau organisasi di Indonesia yang mau cari makan silahkan masuk peta Oke Berarti kan kisah Sudah ada sistem Iya. Ya, kita jalankan sistem yang sudah ada dengan jalan itu sistem siapapun yang baru gabung ke kita insyaallah akan meningkat ekonominya nah itu hmm. kalau ada yang mau bantu dari luar mau supor ya karena kita nanti berbasis ekonomi ya, kita ada sistem warung yeah. orang ya orang bilang kayak kooperasi kooperasi lah gitu ya tapi kita Bayangkan kalau PETA punya modal, bisa ikut investor nambang emas, lambang minyak, nambang batu bara. Investasi kita atas nama PETA. Nah, itu kan lebih mantap. Itu kan target-target kita semua itu. Membuat pabrik mobil, pabrik motor, sahamnya dari rakyat yang terorganisir seperti PETA. Kita ikut. Jadi betul-betul ini adalah people power di bidang ekonomi Dimana Bandi? Menyadarkan masyarakat tentang kontor ekonomi secara dini ya Pak? Sejadini lah ya? Iya sejadini Harus paham ekonomi Ada salah Bandi? Ya sementara itu aja kan Pak Mau... Sementara itu ya? Ya setelah jalan nanti kan Pak Pak ya. Setelah jalan. Mungkin strukturnya enggak ya. terlalu banyak berubah lah karena di komunitas kita tetap harus ada struktur, ya dalam struktural unit unit di ya kan, ya. tetap ada IT itu tetap ada posisioner, TBC, TAC, kompi ya kompi masih ada bundelnya itu hmm. untuk posisi paling Baratnya aja yang berusaha gampang, Barat apa bagusnya dia? Satu warna nasional ya? Oh, hijau kali ya? Hijau belum ada. Kalau merah saya pikir udah terlalu banyak. banyak ya. Laskar merah putih pakai hmm. pemuda Pancasila, serbias PDP. Jangan. kayaknya hijau ini yang banser ya Pak banser. Hitam. banser, banser itu, itu hitam banser dia. Hitam. Tapi dominan hitam banser itu cari kokosnya hijau, nah yang hijau bongong belum, belum tuh. Iya kan, kalau sesuai warna celana, celana kita keren kan? Kalau kita ambil krem itu bagus juga sih krem itu. Tapi kayak penyanyi anu itu koncat, koncat. Oh, yang punya koncat, ya. <laughs> koncat kalau masalah keren ya. Keren juga ya, oke Iya. Biar kita ambil aja, hijau, hijau biar menumbuhkan lagi apa bukit angkatan darat lah, iya kan? Oh, rata-rata di konklamnya rakan, loh. Ganti dengan Kopassus tuh, <Kupasus> tuh. <tuh>, <Orang> <tuh> berlaku, ya. eh, eh, eh, eh, eh, eh, kan eh, merah eh, eh, eh, rata eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, bangga dia itu Jadi jiwanya itu jiwa Semangatnya luar biasa kan dia lihat komando pasukan khusus. Iya. Kan? Yeah. Walaupun tidak terlatih kalau kita, kalau sipil, tapi paling tidak semangatnya iya. Terbawa-bawa semangatnya kayak semangat komando yeah. ya kan? Walaupun bukan prajurit terlatih kalau ormas. Tapi paling tidak di situlah rakyat menunjukkan kecintaannya. Iya. Yeah. Eh, oh, kenapa orang konapor bagi-bagi nyerah pasti jangan banget dengan kok itu? Ibu. pasukan khusus. Iya. Yeah. Nah, saya mau tumbuhkan yang lebih besar, hijau, hijau oh, ya. Iya kan? Bang. orang tahu angkatan darat, biar orang semakin cinta yang angkatan darat. Udah, udah besar tambah bang. besar. Ah, cuma mungkin kita enggak usah pakai loreng kali ya. Kalo, enggak lah. Enggak usah Mereka ya. ya. Karena kalau loreng gitu dikira udah... keren hitam. Enggak gitu <laughs> tentara udah gini aja ya. keren apa ah, hijau? krem, apa hitam krem ya, kalau kalau perempuan di Bali bajunya krem, celananya krem juga biar beda perempuan dengan laki-laki, oh gitu, Ini kalau perempuan warna krem aja kali ya, krem, krem aja, atas bawah krem ya, biar kelihatan oh wow, kalau yang krem bajunya sama celananya itu perempuan kayak lagi hitam banyak keren kalau yang pakai kerudung kan terijo yang yang kerudung menyelesaikan aja mungkin iya. pakai kerudung atau jilbabnya warna hijau jauh iya. selama ini kan bare di peta ini kan semua dipakai <laughs> malah dari punya yang kopassus marinir Brimo, ada juga apa yang Brimo tuh? Kemarin seharga si itu, nah, itu. Angkatan udara, <laughs> Angkatan darat, pokoknya seorang pagi sesuai kebanggaan kalian kan situ kelihatan. Hmm, dia sukanya Brimo, oh di sini Ini sukanya Mari Inir. ini, sukanya. Orang oh, kelihatan tuh jua jua anak-anak itu -anak bisa lihat. Apa? <laughs> nah, berang -berang ke depan teratur. ada pertanyaan? pertanyaan, net? apa, Ned? ada, oh, oh, ya, mungkin kita jangan pakai DPD kali ya, jangan juga pakai DPC ya kalau menghabiskan markas besar PETA Provinsi mungkin markas apa namanya ya? Mapo. kalau kalau kayak institusi Makro. itu apa? markas provinsi, provinsi. provinsi. gitu aja bermudah. Kalau kodim kan kabupaten, kalau kalau provinsinya apa? Kodam. Kodam. Kodam, kodim, kecamatan, koramil. Ah, kalau kita kopro, komando provinsi, <laughs> oh, itu -gitu aja, biar mudah mengingatnya. Kita kan tar kamtita ini bagian dari sis sisan rata. jadi kita masih di rakyatnya tapi mumpur -mumpur. komda komda ya komda. komda komando daerah atau provinsi berarti... ya kompro oh. Ya, kan pakai daerah udah apa aja kalau sekarang dari itu kan pakai semada kalau kita agak beda sedikit ya markas Markas provinsi. Iya. Makro, makro. Makro. Kalau udah terbiasa itu itu kan. Belanda Ma saya pikir-pikir itu. Kalau makro. Kabupaten. Saya sebenarnya naik mobil itu saya pikir kalau mabuk lama-lama jadi mabuk. <laughs> <laughs> Markas kabupaten. Ma, macam. Ma macam apa? Macan Macan Kalau ya. oh, <laughs> oh, ya kan? desa, Mades Markas desa dan, dan, dan, dan. Gitu aja, jadi nggak, enggak masih keluar markas provinsi Karena saya lihat juga Di partai hmm. Ada ikut tingkat provinsi dan pakai istilah DPD Ada yang DPW hmm. Kayak Nasdem hmm. Nasdem itu, DPD-nya itu tingkat kabupaten Kota, ya. hmm. berbeda dengan Kayak Gerindra hmm. PKS, ya kan kita aja kali arunya supaya jadi nama artinya peta satu komando kayaknya belum ada yang itu. Mapres, ma, ma pro, ma pro, ma kabupaten apa, ma bu, ma kabupaten, ma <laughs> mau kena bilang mak markas kota, markas kabupaten itu kan dua itu ya oh, ya kalau kan? kota maunya kota kan yang kota media kan iya hmm. makota aja makot makot, makot. jadi makot. tahu berarti ya nanti terbiasa mudah iya kalau terbiasa kalau maubu kabupaten kabupaten makap aja kan makap, ya. ya. makap makap jadi ketahuan Hmm. Nah, terus di bawahnya itu macan, macan. kecamatan, macar, mades, mades, hmm. kalau lurah ini disingkat malu, <laughs> <laughs> udah anu aja yang depannya misalnya mades berarti gimana statusnya di desa, hmm. kalau pulurahat itu bisa <laughs> macel Ya, markas perubahan jadi singkat begitu. Nanti kalau terbiasa itu lah. Atau ma ya, materi markas nah, Itu ya benar Andreji ya, karena kan saya sudah enggak pindah-pindah juga. Amin. Enggak ya, pindah pindah pun lima 5 tahun yang di ya. 5 tahun pindah-pindah, ini kan sudah 2 tahun menetap hmm. Berarti kan sudah 7 tahun umur Jadi sejak kita dibuat saya saya pindah-pindah terusku yeah. Selama 5 Seja tahun, selama ya. sekali, nah, 5 tahun 2 tahun sudah menetap tahun. kan sudah 7 tahun nah. Saya yakin Insyaallah banyak yang masuk ini Karena apa? kita punya sistem Sistem ekonomi yang harus kita jalankan Pelan-pelan yang bisa kita jalankan Kita ciptakan produk-produk seperti itu ada yang mau ditecehkan lagi? Saya tanya, "Apa namanya?" Ketuaannya itu kalau ketua, ketua apa? Koordinatornya ya, ketua pengurusannya ya. Ya, ketua aja lah hafalan. Oh iya, ketua, ketua pengurusannya itu hafalan juga ya. Komandan, banggil komandan. Komandan aja Komandan provinsi, Komandan kabupaten, Pang, kan dan Mapo, dan Mapo, hmm. Komandan Markas Provinsi, yang lainnya kan tidak berubah. Hmm. Iya, ke bawahnya ya uh. Hanya Hanya ketua dan wakil ya Oke Oke Oke kawan, itu saja Doakan kawannya Mudah-mudahan Peta uh, Bisa Ya Semakin jaya dan pengabdiannya kepada tanah air Indonesia lewat ekonomi Merdeka Merdeka Ormas Veta